Hey, yo yo yo yo yo yo what's up, yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo dan yo yo yo yo yo yo lahan yo yo yo dan yo yo yo yo yo yo yo Di yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo karena Ditto 88 ini merupakan salah satu situs slot online tergacor di Indonesia dengan tingkat kemenangan RTP paling tinggi ya boy Pokoknya yang buat kalian semua yang belum mempunyai ID nya gaskin gaskin dan gaskin link pendaftarannya udah memang taruh di tentang channel ya boy gaskin Oke okay, brodi brodiku semuanya langsung saja kita ke in-game nya ya boy Tentang lama-lama lagi kita cuy bermodalkan 100.000 perak saja Mamang akan melurantahkan si kakek Apakah bisa ya boy dengan pola-pola terbaru tentunya ya boy Pola-pola spektakuler Pola-pola andalan dari Mamang itu cukup Kali aja dikasih yang manis manja Di malam hari yang indah ini ya boy Dan diusahakan menggunakan duit bebas tentunya ya boy Jangan sampai kalian semua Memaksakan menggunakan duit beras Apalagi duit pinjol gitu boy Sangat tidak direkomendasikan ya cuk Pokoknya simak terus pola ini karena akan ada kejutan di akhir laga yang sangat mendebarkan dan spektakuler. Boleh, pokoknya salam JP saja dari mamang salam sensasional, skulit. Cause